Nasihat dari Iblis Suatu kali Iblis mendatangi Firaun dan berkata, Apakah kau mengenaliku? Ya, sahut Firaun, kau telah mengalahkanku dalam satu hal. Apa itu? Tanya Firaun penasaran. Kelancanganmu mengaku sebagai Tuhan. Sungguh? Aku lebih tua darimu, juga lebih berpengetahuan dan lebih kuat ketimbang dirimu. Tapi aku tidak berani melakukannya. Kau benar, tapi aku akan bertobat, kata Firaun. Jangan buru-buru begitu, bujuk Iblis Lanatullah Alai penduduk Mesir sudah menerimamu sebagai Tuhan. Jika kau bertobat, mereka akan meninggalkanmu, merangkul musuh-musuhmu, dan menghancurkan kekuasaanmu, hingga kau kesungkur dalam kehinaan. Kau benar, jawab Firaun, tapi, apakah kau tahu siapa penghuni muka bumi ini yang lebih buruk dari kita berdua? Kata Iblis, iya, orang yang tidak mau menerima permintaan maaf orang lain. Ia lebih buruk dariku dan darimu. Asteris dari Kitab An-Nawadir Karya Syekh Syihabudin Ahmad Ibn Salama Al-Misri Al-Kul Yubiasi Syafiha.